menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia pastinya dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya ada info penting banget juga nih untuk kita semuanya info ini kita dapatkan dari L2W langsung disimak persahabat sebelumnya ada kalimat info caption yang dituliskan buat yang tanya superstar fanspeak di Jux ID boleh banget ya kalau mau voting tiap hari pakai VIV atau bisa cek cara di atas ya nggak perlu beli koin dari yang gratisan aja perolehan sementara stay di posisi ketiga apa sih fungsinya nih tentu saja ini buat naikin popularitas artis di Jux ya guys santai aja votenya nggak usah pakai tenaga asal istiqomah wow masya allah banget ya. Ini ada cara voting Superstar Fan Speak ya. Tuh, berikutnya ini beberapa tugas yang bisa kamu lengkapi untuk ditambah sebagai vote ke artis. Caranya, tentu yang belum paham silahkan ke akun Instagram @l2w.id karena disitu ada cara untuk memvoting Superstar Fanfic mudah-mudahan tentunya dukungan kita semakin solid dan kompak karena untuk perolehan sementara bunda lesi ke Jura ini di posisi ketiga ya. tetapi ini baru sementara kita buktikan bahwa fans sejati leslar emang masih kuat dan mudah-mudahan bunda lesi juga bisa menjadi tentunya di urutan yang pertama Jadwalkan ya, persahabat ya, sama-sama kita harus selalu semangat untuk mendukung apapun itu buat idola kita. Berikutnya persahabat, kita juga kita dapatkan di channel YouTube-nya Roy Ricardo persahabat ya ini saat bermain biliar bareng Papa Bilar di rumah Leslar, ditemani oleh Bunda Lesti juga nih Papa Bilar tampak semangat aja ya, kalau ada Bunda Lesti yang semangati, masya Allah banget. Kita bahagia Yang belum mampir sedangkan mampir juga bersahabat ya Karena kalau sudah ada leslar Pastinya vitamin bahagia Selalu kita dapatkan Dari kekiutan, keromantisan Keubuan, pokoknya Masya Allah banget ya Idol kesengan kita Kita lihat aja nih Vitamin bahagia yang kita dapatkan Di channel youtube roy Ricardo Bunda Leslie ke aduh Masya Allah banget ya Masya Allah pokoknya ini luar biasa Idola kesayangan kita, kebahagiaan kita semua. Semoga Lesti dan Bila selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang amin ya Robbal 'alamin. Nah, kita lihat bersahabat di kolom komentar, banyak sekali respon, banyak tentunya tanggapan yang diberikan. Ya, ini dari akun non-noun. juga ikut berkomentar, akhirnya Bang Roy jadi nyamuk juga. Dan dan boleh rocker tapi hati obi mesak aduh, <laughs> masya allah banget ya ini banget tanggapannya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram, Twin 85 mengatakan muka sanggar dalamnya hello kitty katanya tuh. masya allah banget ya. Di sini terbukti banget nih bahwa Ricardo ini menjadi nyamuk saat melihat keromantisan Lesti dan Rizky Billar. Untuk berikutnya persahabat ada vitamin B juga yang kita dapatkan setelah meeting Tim Leslar Entertainment sepertinya lagi belanja persahabatnya lagi shopping Masya Allah berkah-berkah barokah selalu ya untuk tim Leslar dan idol kesayangan Momen ini pun diposting kembali oleh akun family anaska Leslar23 Kalimat Gantun pun dituliskan Lagi shopping nih katanya Masya Allah kita bahagia banget ya Alhamdulillah Semoga tim Leslar Entertainment juga selalu kompak dan selalu solid Memberikan karya-karya Terbaiknya untuk Kita semua Pastinya vlognya ditunggu Banget oleh warga Konoha Dan berikutnya juga persahabat ya Vitamin yang kita dapatkan juga dari Bunda Lesti Walaupun lewat jalur iklan Tetap kita merasa bahagia sekali Insya Allah Iklan MS Glow Beauty ya Dari Bunda Lesti Kita bahagia Mudah-mudahan Lesti kejora selalu sehat dan selalu sukses Menjadi brand ambasador MS Glow Kita masih menunggu kejutan dan cirikan vitamin terbaru Berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune dan bantengkan channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi ini malam hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.